Yo, miminosong, oke kita scroll. Oke, wa udah show di video kali ini. gua akan membahas ini salah satu brand jam tangan dari Jepang, ya. Ya, kalau kalian tahu, kan biasanya ada S terus ada C, terus ada C lagi. Nah, yang gua bahas ini, brandnya diawali dengan roof. O nah, kalian pasti udah tahu kan? Kira-kira oke, langsung aja ya. Nah. Ini adalah Orient, lain dari uh, diver atau tools watch. Ya, ini adalah Orient. Ada yang bilang "kamasu 2 ada yang bilang "kamasu 3 ada yang bilang "mako 4 ada yang bilang "ronin". Ya, sebetulnya official nya emang belum. Uh, ditetapkan ya Tapi sah-sah aja sih nyebutnya Senyamannya kalian gimana Tapi karena ini baru Cuman udah banyak yang nyebut Ronin Oke Yang ini gue bahas ada dua ya Yang namanya raa 0812 l Yang ini adalah raa 0810 n Oke Yang gue bahas bakal yang Pepsi ini dulu ya Nah si Orient ini itu dulu modelnya ya gue gak akan bahas dari generasi pertama-pertamanya ya karena bakal kepanjangan ini bakal gue bahas modelnya nah Marco pertama itu dulu kan memang ada black ada blue ya terus ada pepsi nah, yang terkenal waktu itu adalah mako pepsi markernya dia balok-balok tipis tapi untuk di eh, posisi 12 9 sama 6 itu eh, markernya pakai angka Ya, nah yang kedua itu markernya udah mulai bulat-bulat dan modelnya emang model submarine banget modelnya Nah itu yang disebut dengan Mako 2 atau Ray ya. Dan yang terkenal situ adalah Blue ray Nah terus Udah berapa lama berlalu Akhirnya di Family Mako Mengeluarkan lagi Tapi ini ada yang beda Dia bener-bener nyempal dari bentuk sebelumnya ya Yang kalau sebelumnya itu kelihatan Submariner banget Ini modelnya case-nya itu masih sama Cushion-nya Tapi untuk di markernya itu Dia mulai udah pakai balok-balok agak tajam Terus hands-nya juga Yang dulunya itu klasik banget modelnya Nah sekarang hands-nya itu modelnya kayak lens ya Lebih kayak lens sama Short ya, jadi lebih tajam, dan kacanya udah e, pakai Sapphire Crystal. Nah, itu yang dinamakan dengan e, kamasu, ya. Nah, oke, okay, terus setelah berapa tahun berlalu, ternyata datanglah ini. Ya, bisa dibilang sih, dari segi model, dari tiga yang gue ceritain tadi, ini adalah penggabungan dari ketiga generasi tersebut, ya. Makanya, dia dinamain Ronin, ada yang nyebut seperti itu. Nah, sekarang gue akan terjun ke speknya. Movementnya si Ronin ini pakai automatic Nah untuk kalibernya itu in-house movement ya dengan kaliber F6922 made in Japan ya by Orient. Untuk power reserve-nya kalau terisi penuh itu dia bisa hidup tanpa dipakai kurang lebih di 40 jam dan water resistance-nya 200 meter water pressure-nya. ya Nah case-nya sendiri ini full stainless steel dengan brush Finishing ya, atau hairlines finishing, cuman di beberapa edge atau di pojokan. Lakukan-lakukan ini finishingnya polish, nah, glass materialnya udah sapphire. Nah, diameternya yang sini gue suka nih, cuman 41,8 mm, dan ketebalannya ada di 12,8, termasuk tipis ya, untuk jam diver dan automatic. Look di sini kalau kalian suka gonta-ganti strap itu ada di 22 mm. Nah, lap tolaknya juga cuman 46,8 mm. cashbacknya nya screw cashback ya. Nah, kira-kira speknya seperti itu. Nah, yang bikin gua suka dari si Ronin ini adalah keren banget yang pasti. Jadi, gua kata kalau gua ini tipe orang yang baru mau mulai Uh, terjun pengen punya uh, entry levelnya si Orient Diver gue akan langsung ambil ini gue gak, gak, gak perlu memulai dari Mako nice best deal banget dan fiturnya ini tadi kalau uh, lupa belum gue sebut itu hack and winding sama ada day sama date di sini ya rotating bezelnya can you hear that? crisp banget dan kliknya pas banget, enak, presisi nah kalau kalian penasaran RIS cek DONG OM oke nih, gue kasih tau ya mungkin ini akan lebih ideal lagi kalau tentang pergelangan kalian mungkin 15 atau 16 15 atau 16 lingkatnya, itu akan lebih ideal lagi so Ronin Pepsi ini keren banget birunya gradient tapi tajem banget warnanya warna bezel Pepsi-nya juga warnanya tajam. merahnya juga pekat birunya juga pekat warnanya rantainya juga keren modelnya Oyster tapi solid gue suka nih bisa dibilang desainnya luxurious diver karena mau dipakai formal pun juga masih oke okay. this is Orient Ronin nah tadi kan gue bilang ada dua kalau yang ini, yang warna Pepsi, ini adalah yang berwarna grey. Gua biasanya selalu pertama-tama akan menjauhi yang warna hitam dulu. Kenapa? Hitam jelek dong, enggak? Hitam tuh terlalu basic ya, kecuali emang bener-bener emang yang hitam yang bagus cuman yang hitam ya, gue akan mengesampingkan yang hitam dulu. tapi ini keren. jadi ini basicnya untuk di sekitaran sini warnanya black tapi untuk ke tengah itu agak-agak brown ke coklat dan keabu-abuan, ya. dan ini juga keren sih warna grey nya spesifikasinya juga sama. dan kalian kalau misalkan ngejar warnanya yang mana aja juga oke, okay. mau Pepsi oke, okay, mau grey oke, okay. yang ini lebih lebih kalem ya, lebih soft, lebih all rounder gimana udah mulai keracunan yang pastilah dari sini gua nggak perlu bandingin sama merek yang S kalian udah tahu kan ini masih sepupunya kok so buat kalian yang mau berburu langsung aja ke jamtangan.com atau via aplikasi juga di jamtangan.com jangan sampai kehabisan ini emang bukan limited tapi yang masuk kita ke bagian stoknya juga nggak terlalu banyak dan biasanya kalau udah habis hmm, bakal lama deh bakal lama banget so happy hunting happy shopping jangan lupa subscribe terus kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen jangan sampai kehabisan loh ini keren banget soalnya gue aja suka serius ini gue suka banget harganya juga uh, gue bilang bukan murah sih ya. ya value for money banget sih build quality nya juga oke okay. in house movement juga oke hmm. oke okay, okay gue mau mandang-mandangin ini dulu, siapa tau gue yang keracun, gue sikat juga so kalian happy hunting ya happy hunting and happy shopping and see you on the next video jangan lupa nyalain loncengnya bye